hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube video kitchen di video kali ini aku pengen share ke kalian bikin bolu kukus bentuk semangka lagi ini ngembang banget teman teman Cuman pakai satu telur tanpa air soda pokoknya teman teman jangan ragu ya untuk mencoba tonton videonya sampai selesai pertama-tama ini ada tepung terigu 250 gram ini tepung terigu protein sedang dari segitiga biru kita ayak dulu ya biar nanti nggak ada yang mengering kemudian kita tambahkan 200 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam satu butir telur kita pakai telur suhu ruang ya teman-teman 1 sendok teh SP bisa kalian ganti ovalet ataupun TBM Kemudian setengah sendok teh vanili cair bisa diganti vanili bubuk juga Ini 200 ml susu, saya pakai susu dento yang saya larutkan dalam 200 ml air ya Kita aduk-aduk perlahan dulu biar tepungnya ini enggak peterbangan ya teman-teman Kemudian, ini kita mixer dengan kecepatan bertahap sampai kecepatan paling tinggi. Ini sampai kental, putih, dan berjejak, ya, teman-teman. Seperti ini, teksturnya tidak mudah terputus Kemudian ambil sedikit adonan Untuk warna hijau dan warna putih Sedangkan adonan yang paling banyak Kita beri pewarna merah ya Tapi balik lagi ke selera teman-teman Kalian boleh pakai warna apa aja sih teman-teman Mau pakai warna coklat, ungu Atau yang lainnya juga terserah Bagus-bagus aja kok hasilnya Oh ya, buat teman-teman yang udah bantu subscribe, terima kasih banget ya. Itu berarti banget buat aku biar aku lebih semangat upload videonya tiap hari. Terima kasih, pokoknya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. kemudian ini untuk adonan merah kita tambahkan satu sendok teh seres ya teman-teman ini buat pengganti biji semangka gitu kemudian adonannya kita masukkan ke plastik segitiga ini tujuannya hanya untuk mempermudah ya ketika kita menuang adonan ini kita lakukan sampai adonan habis ya teman-teman tapi karena cupku itu cuma 5 teman-teman, jadi ini di gantian gitu, nggak tahu pada kemana. Padahal dulu banyak banget lokapnya ini. kemudian siap kita kukus pastikan kukusnya udah mendidih ya teman-teman kita kukus selama 15 menit dengan api yang paling besar dan ini jaraknya agak dijauh-jauhin teman-teman karena ini bakal ngembang banget Alhamdulillah setelah 15 menit bolu kita udah mateng. kita bisa angkat ini mengembang dengan sempurna ya teman-teman kita ganti kukus yang lainnya lagi Alhamdulillah ini dia hasilnya Bolu kukus kita Mengembang dengan sempurna Meskipun tanpa air soda Dan cuman pakai satu telur Ini tuh lembut banget teman-teman Manisnya juga pas Teksturnya lembut Ini cocok banget buat ide cemilan Ataupun ide jualan teman-teman Jadi buat teman-teman Jangan ragu untuk mencoba ya Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton videonya Sampai selesai Sampai ketemu di video selanjutnya